Hai. Jadi akhir-akhir ini aku merasa kangen dengan ibuku Mungkin karena aku masih di Bali Dan aku belum sempat untuk pulang Jadi aku pikir hal yang paling tepat Yang harus aku lakukan di sekarang adalah Menelpon ibuku Halo Halo, halo kakak Gimana kabarnya? Itu baik kok Gimana kabar kakak di sana? Ini baik-baik Itu masa apa hari ini? Ini pun masa kakak Jadi pulang Iya, ada rencana pulang Mungkin satu bulan lagi Kelas banyak, Fanny, kelar semua sih Ya, ibu tukung kakak pulang Kakak jaga kesehatan ya di sana Ingat, jangan tidur malam-malam Kesehatan itu nomor satu loh. Ya bu, Fanny jadi kak susah di rumah. Makanya kakak cepat pulang Ya udah, ibu mau jumpa tadi dulu Sekarang udah jam pulang sekolahnya Kakak, jaga diri di sana ya Ya bu, hati-hati Terima -hati. Pun juga sayang kakak kok oh. Bye kakak Bye Jadi aku ingin sedikit cerita Mungkin ini adalah cerita keseruanku dengan ibuku Ini adalah cerita SM aku Jadi suatu hari aku ingin mengajak cewekku untuk mainan ke rumah Ya, sosok sosokan deketin cewekku dengan ibuku maklumlah anak SMA dengan seumuran segitu kan jadi akhirnya cewekku main main ke rumah ya dengan biasalah lah ibuku menjamunya dan kita ngobrol-ngobrol bertiga nih, di ruang tamu tak lama kemudian ibuku meninggalkan kita ke dapur untuk mempersiapkan makan siang dan akhirnya tinggal aku dan cewekku yang ada diri di ruang tamu setelah beberapa lama kita ngobrol akhirnya cewekku ingin pulang karena ada janji dengan temennya Ya udah akhirnya pacarku pamitan dengan ibuku dan aku mengantarkannya sampai ke pintu pagar Setelah itu aku lihat ibuku ini mengambil HP yang ada di depan sofa Aku pun masih belum ada rasa curiga atau penasaran kenapa ibuku mengambil HP di depan sofa itu Tak lama kemudian ibuku melihat video yang ada di HP tersebut Dan lalu ibuku ini tertawa-tertawa sendiri melihat video yang ada di hp tersebut disitulah aku timbul rasa curiga dan penasaran kenapa ibuku tertawa-tertawa sendiri melihat video yang ada di hp tersebut Ya udah aku nyamperin beliau ternyata apa yang dia lihat adalah video aku dan cewekku yang ngobrol-ngobrol pas beliau tinggal di dapur tadi dan ternyata aku baru sadar ternyata ibuku merekot aku dan cewek itu mau berobrol di sofa tadi gak tau kenapa mungkin itu isengnya ibuku sampai melakukan hal tersebut dan disitulah aku merasa malu, merasa bersalah walaupun di video tersebut itu serius nggak ada apa-apa dan kita cuma ngobrol ngomongin teman kita yang ada di kelas gitu kan mungkin itu adalah cerita seru aku dan ibuku kalau kalian punya cerita seru dengan ibu kalian kalian bisa cerita di kolom komentar dan kita bisa sharing tentang keseruan tersebut jadi di video ini aku juga ingin mengajak temanku untuk berbagi cerita keseruan mereka dengan ibu mereka ya, nama 26 tahun ini adalah Wisnu, dia dari Jakarta, dan dia berusia 24 tahun. Namaku, Elsa Aisyah Putri, berusia 19 tahun. Ini adalah Elsa Aisyah Putri, dia dari Bali, dan dia berusia 19 tahun. Bagiku ku, itu uh, lebih cocoknya jadi sebagai ibu bernama, ya? perempuan yang kuat dan bisa segalanya. Anak-anak-anak, anak nah, nah itu wanita yang terlalu kuat, istri-tri. Salah, tapi cedet bisa mengadapinan Jadi, aku itu keras kepala Kamar marah, menjengkelir Ibu, tadi mau bilang terima kasih banyak Apa uh, yang uh, berlaku di-laku sampai uh, ini Udah uh. selalu support Tade, maupun jauh Selalu perhatian, selalu nanya kabar dan lain sebagainya Selalu mendukung, baik secara uh, moral dan juga. Ayo, jangan sayang sama ibu Makasih pak semuanya Pipit sangat terima kasih sama mama sudah Membesarkan pipit sampai Sekarang Meskipun Perjuangannya papa Buat pipit itu Tampak banyak Kasih ibu itu Gak pernah berhenti Seperti ibu Jadi, kayaknya kurang untuk bagi kita cuma rayain hari ibu cuma hmm. satu hari aja bagi ibu sendiri hari ibu itu setiap hari karena hmm. cintanya ibu udah saya ibu itu setiap hari kita berhenti kasih hari ibu tuh bukan hanya dirayakan untuk hari ibu saja ibu itu setiap hari itu hari ibu dimana kita tuh bisa nu uh, kasih kasih sayang dan cinta setiap hari kepada ibu I love Jadi di video ini aku ingin menekankan bahwa untuk mengucapkan aku sayang ibu itu gak perlu menunggu hari ibu atau hari-hari spesial ibu atau hari ulang tahun ibu sendiri tetapi dengan sisa waktu yang beliau punya itu sangat berharga bagi kita yang mempunyai kewajiban untuk membanggakan beliau, untuk membahagiakan beliau jangan sampai kita sia-siakan waktu tersebut, selagi kita bisa membahagiakannya Kenapa ditunda-tunda untuk ibu-ibu yang ada di Indonesia, terutama ibu-ibu sendiri? Aku mau bilang, alat firman.